Pasien itu inginnya berobat sekali terus sembuh gitu. Padahal kalau dari awal harusnya ketika kita bertemu dengan pasien diabetes, pasien hipertensi dan penyakit kronik yang lain, memang dari awal sudah harus dijelaskan bahwa pengelolaan penyakitnya itu tujuannya bukan untuk disembuhkan. Gitu. Kalau bukan untuk disembuhkan berarti harus kontrol rutin terus menerus gitu. Pasien hipertensi sama diabetes itu, saya selalu bilang itu babonnya, babon itu apa ya induknya dari sakit pembuluh darah yang lain gitu. Berarti sebetulnya pasien itu terlambat sekitar lima tahun dok dari kondisi prediabetesnya. Nah ketika ulang tahun, biasakan kan self rewardnya itu cek uh, kondisi kesehatan diri kita sendiri gitu Jadi saya selalu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 sudah merepotkan. <tuh> boten, <dokter. gat ket güzel> kita mulai aja. selama ini pengalaman dokter Fatmi pasien jenis pasien apa yang paling banyak atau sebagian besar dari yang apa pasien dokter Fatmi? Oh iya, jenis penyakitnya itu kira-kira? Nj dok, kalau sebagai internis umum ya dok ya, kan kalau sekarang penyakit dalam itu sudah ada 11 subkonsultan sebetulnya dok, tapi kalau sebagai internis umum, itu pasien yang sering didapatkan tentunya ya pasien degeneratif kronik ya dok ya, paling banyak itu seperti di diabetes sebetulnya, untuk penyakit dalam. yang nomor 2 itu hipertensi, gitu. pasien hipertensi sama diabetes itu saya selalu bilang itu babonnya, babon itu apa ya, induknya dari sakit pembuluh darah yang lain gitu. Kalau misalnya teman sejawat saraf atau neuro dapat stroke iskemik, stroke hemorajik, ya itu sebetulnya juga anak dari diabetes atau hipertensi yang terkontrol. Sejawat kardiot dapat pasien STEMI atau merawat pasien dengan sumbatan pembuluh darah kaki, PAD, itu juga sebetulnya anak dari uh, diabetes dan hipertensi yang biasanya karena pada awal-awal terkena diabetes atau hipertensi, itu kan asimptomatik ya dok. Jadi pasien-pasien itu jarang yang aware gitu. Karena kan kalau di Indonesia itu jarang banget lah yang melakukan general check-up gitu. Pada fase-fase awal diabetes, itu kan tidak uh, serta-merta gula darah langsung 300, 400, enggak dokter. Tetapi melalui fase Pre diabetes sebetulnya, nah, kalau misalnya kita sendiri tidak pernah melakukan general check-up, kalau tidak pernah cek gula darah gitu ya, tidak tahu, tiba-tiba datang sudah dengan uh, kondisi diabetes yang muncul gejala, jadi selalu dengan keluhan berat badannya turun, banyak pipis kalau malam gejala klasik diabetes yang lazim. Berarti sebetulnya pasien itu terlambat sekitar 5 tahun dok Dari kondisi prediabetesnya Kalau di proyek itu saya suka Gimana gitu gini Bu jangan jajan bakso ya Dua kali aja Karena kalau sudah bisa nabung dua kali jajan bakso itu Sama dengan pemeriksaan screening gula darah yang melalui vena Harganya itu gak mahal loh dok ya, ya. Cek, cek gula darah untuk uh, screening diagnostik diabetes itu memakai vena sebetulnya, karena kan dengan pengukuran vena didapatkan gula darah yang paling rendah jadi kalau paling rendah aja udah tinggi apalagi yang kapiler kapiler itu yang biasa dilakukan di apotik-apotik atau untuk rumah sakit kalau untuk hanya sekedar evaluasi terapi, harganya nggak mahal loh pemeriksaan pemeriksaannya di bawah puluh ribu Kan berarti nggak jajan bakso dua kali, ya dok? Ya, <laughs> untuk screening itu sebaiknya lebih bagus mana. Antara HP itu, HP A1C sama gula darah itu. Oh iya, oh, dokter, kalau untuk screening, untuk tahu kita itu sebetulnya diabetes, pre -diabetes atau normal, itu ada pilihan yang diserahkan ke pasien ya dok karena terkait dengan general check up ini kan BPJS sebagai uh, penyedia asuransi yang paling banyak dipakai masyarakat itu tidak menjamin untuk general check up sehingga kembali lagi ke pasien mau yang murah atau yang uh, agak mahal ya dok kalau HBA 1C itu kan tidak semua lab juga bisa melakukan gitu. kalau gula darah Puasa atau gula darah sewaktu random melalui vena, itu hampir semua laboratorium klinik sudah bisa melakukan. Gitu. Dan harganya juga enggak mahal banget dokter, ter terjangkau gitu kalau untuk masyarakat yang tidak punya asuransi. Kalau saya sarankan uh, gula darah puasa aja dokter melalui vena rutin gitu tiap tahun self reward. Nah, ketika ulang tahun biasakan self rewardnya itu cek uh, kondisi kesehatan diri kita sendiri itu. Jadi saya selalu menyisikan budget tuh kalau habis ulang tahun tuh medical check up itu. Jadi tidak makan-makan, tetapi uang makan-makannya itu untuk self rewardnya itu uh, ke laboratorium klinik. Gitu. Kalau selama ini salah paham apa yang sering tertapmi coba dengan pasien e, apa diabetes gitu misalnya apa oh dia enggak iya. mau makan obat rutin dan lain-lain coba disampaikan iya betul banget dokter itu problemnya jadi kalau e, apa namanya salah paham dari pasien itu dari awal biasanya itu miskomunikasi karena pasien itu inginnya berobat sekali terus sembuh gitu padahal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 Mungkin membaca sendiri dari Google atau iklan-iklan, uh, apa dokter ya, pengobatan-pengobatan alternatif yang menjanjikan kesembuhan gitu, sehingga pasien itu tidak mau uh, berobat rutin. Karena salah satunya itu juga pasien-pasien penyakit dalam kan rata-rata geriatri dokter, yang sudah mengalami penyakit degeneratif itu kadang-kadang ada masalah dengan keluarga, sehingga tidak bisa uh, menjangkau layanan kesehatannya gitu. jadi Pasien itu takut gagal ginjal, dokter. Jadi fenomenanya gitu, minum obat banyak karena takut ginjalnya rusak. Nah, ini yang harus diluruskan. Kalau pasien hipertensi atau gula tidak pernah mau kontrol gula darahnya, tensinya, malah justru ginjalnya itu yang cepat rusak. Gitu. Karena ginjal itu sebagai target organ damage atau target kerusakan organ pada saat uh, tensi itu lebih dari 140 per 90 atau pada saat gula darahnya tidak terkontrol. Apa saran nasihat dokter Fatpi untuk pasien DM itu secara umum? Apa mereka hmm. di mana mereka atau bagaimana caranya supaya mereka itu lebih aware? Di mana mereka bisa dapat informasi yang benar dan lain-lain itu gimana caranya? Iya dokter. Uh, jadi pertama kali pasien itu terdiagnosis penyakit kronik apapun, sebetulnya termasuk salah satunya diabetes, harus pertama adalah edukasi dulu yang paling penting. Karena ketika kita bilang, Bu, Pak ini berobatnya seumur hidup loh selamanya, itu tidak mudah dokter. Jadi iya. harus memberikan gambaran bahwa pengelolaan penyakit kronik itu tujuannya adalah pasien tetap terkontrol. Uh, gula darah atau tensinya, sehingga tidak ada fase komplikasi. Memperlambat datangnya komplikasi, sehingga fungsi sosial atau pekerjaan apabila pasien itu masih bekerja, tidak pernah izin karena mondok, tidak pernah aktivitasnya terganggu karena sesek, mengge-mengge, atau kaki bengkak gitu ya, dok, kalau untuk pasien-pasien yang hipertensi lama kalau pasien itu sudah mengerti bahwa penyakit kronik itu tidak untuk disembuhkan, maka pasien itu akan berkomitmen untuk kontrol seumur hidup. Saya selalu bilang nggak harus kontrol dengan saya, tetapi harus dengan dokter. Dan obat-obatan diabetes, hipertensi, dan penyakit kronik yang lainnya itu tidak seumur hidup sama dokter. Jadi banyak pasien itu karena males antri di rumah sakit, dan tahu obatnya itu itu-itu aja. Akhirnya pasien itu beli sendiri dokter di apotek tanpa ada eh, saran dari dokter yang selama ini merawat apakah dosis ini akan diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan kondisi pasien saat itu. Jadi kadang-kadang sedihnya itu pasien datang dengan kondisi eh, tidak sadar. Nah, ternyata setelah dirunut, pasien tersebut beli sendiri dokter.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 Oke, sekali lagi terima kasih Dokter Fatmi. Saya stop rekamannya ya. Iya, Dokter.